Bismillahirrahmanirrahim Dengan nama Allah yang maha pengasih, maha penyayang Qul huwa ahad Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang maha esa Allahu <Sessizuk> samad Allah tempat meminta segala sesuatu Lam yalid wa lam yulad Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia.